Selamat siang, salam inspiratif, salam jumpa kembali, salam semangat. E, pada kesempatan ini, saya akan mencoba menguraikan seperti apa sebenarnya yang kita perlu cermati bersama soal tes masuk di jenjang sekolah dasar. Nah, tes masuk sekolah yang biasanya diterapkan Ya, di sekolah-sekolah swasta ini, kadang kerap kali uh, membuat orang tua menjadi cemas, ya. kemudian mengulas. Nah, berbeda dengan uh, sekolah swasta, sekolah negeri tidak memperlakukan tes ya, terhadap anak atau peserta didik, tetapi ini akan diurutkan berdasarkan jenjang uh, usia ketika mendaftar. Nah, anak yang memiliki usia lebih akan ditempatkan atau diprioritaskan untuk bisa diterima. Nah, sementara di sekolah-sekolah swasta memiliki kebebasan, memiliki keleluasaan untuk memilih murid-murid yang akan diterimai. Nah, umumnya mereka melakukan seleksi dalam berbagai rupa dan satu panduan dari pemerintah untuk semua sekolah dasar yang perlu dikarisbawahi yaitu dilarang melakukan tes dalam bentuk tes membaca, menulis, dan berhitung. Dan ini sesuai dengan PP tujuh no. 17 tahun 2010 pasal 69 ayat 4 dan 5 kemudian pasal 70. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 itu tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pada pasal 69 ayat 5 disebutkan bahwa penerimaan peserta didik kelas 1 di jenjang sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca menulis, berhitung, dan bentuk tes yang lain. Nah, kemudian dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, ini juga soal tentang penerimaan peserta didik baru, mencantumkan bahwa persyaratan usia merupakan satu-satunya syarat calon peserta didik kelas 1 di jenjang sekolah dasar, yaitu berusia 7 tahun atau paling rendah usia 6 tahun per tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nah, boleh sudah itu, uh, Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman semua, rekan-rekan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, bentuk seleksi masuk sekolah dasar seperti apa yang menjadi prioritas sehingga tidak uh, bertentangan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah observasi. Nah, perlu kita cermati bahwa observasi ini biasanya dilakukan di sekolah yang akan mengundang calon murid untuk diajak melakukan observasi atau wawancara. Ya, tapi dalam hal ini lebih cenderung kepada observasi karena wawancara itu sendiri. Observasi dilakukan secara menyeluruh, holistik, ya, baik secara individu maupun dalam setting ruangan atau setting kelas. Sekolah akan melihat bagaimana uh, putra-putri yang berada di jenjang sekolah dasar, khususnya di kelas 1, ini bisa menyesuaikan diri dalam situasi yang baru. Menerima dan melakukan instruksi sebagaimana uh, yang ditetapkan melalui kurikulum sekolah kemudian berinteraksi dengan orang dewasa dan anak-anak sebaya, serta melihat kemampuan dasar untuk mulai membaca, menulis, berhitung, dan beraktivitas di jenjang sekolah dasar. Khususnya di kelas 1. Jadi yang pertama adalah observasi. Ini bagian daripada assessment. Ya. Yang kedua adalah wawancara. Beberapa sekolah melakukan wawancara pada anak dan orang tua hanya kepada anak dan orang. Tujuannya adalah tidak jauh berbeda dengan observasi. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih mengenai gaya pengasuhan atau pendampingan belajar putra putri, calon peserta didik, ya, dan orientasi pendidikan selama mereka berada di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga. Sekolah seringkali ingin mendapatkan informasi apakah orang tua memiliki visi dan misi yang sama dengan visi dan misi sekolah. Oleh sebab itu, di sini nanti akan terjadi sebuah keterpaduan yang terintegrasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah psikotes. Nah, ada sekolah yang mensyaratkan psikotes atau penilaian khusus oleh psikolog anak. Pes ini biasanya uh, dilakukan dengan tujuan melihat apakah calon siswa, calon peserta didik baru, calon murid ini memiliki tumbuh kembang yang sesuai dengan usianya. Ya, menyisir keadaan kemungkinan ya, adanya kesulitan belajar yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh peserta didik itu sendiri sehingga sekolah dapat menentukan ya, dapat mengambil sebuah kebijakan prioritas untuk bisa melayani kepentingan anak tersebut. Nah, psikotes ini e, untuk anak usia dini harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan hati-hati. Ini dilakukan secara parsial, dilakukan secara individual oleh psikolog yang memiliki kompetensi. Nah, sekolah juga dapat melakukan psikotes untuk melakukan sebuah pemetaan, supaya bisa menentukan sebuah strategi yang tepat dalam menyusun model pembelajaran di sekolah, dan hasilnya pun ini akan diketahui oleh orang. Oleh sebab itu, dalam psikotes ini eh, diberikanlah prioritas kepada putra-putri di kelas satu, ya, dengan tujuan sebagai diagnosa awal. Artinya diagnosa awal sesuai dengan proses perkembangan diri dan pertumbuhan anak-anak, maka sekolah bisa memperoleh sebuah data yang nanti bisa berguna untuk kepentingan siswa itu sendiri dalam artian bisa dikategorikan apakah mungkin Para siswa tersebut memiliki ketidaksiapan atau memiliki tingkat kesulitan untuk belajar. Nah, tingkat kesulitannya ini sejauh mana? Nah, karena ini akan digolongkan. Apakah anak ini memiliki kebutuhan khusus dan seterusnya? Oleh sebab itu, sekolah ini juga harus melihat sarana dan prasarana yang ada SDM yang mumpuni Sehingga tidak serta-merta menerima siswa yang akhirnya justru menjadikan sebuah permasalahan. Nah, ini juga harus dipahami sebagai modal, ya, modal pengetahuan kepada uh, para orang tua, sehingga orang tua juga setidaknya bisa memaknai daripada hasil berdikotis yang sudah diterima atau hasil assessment. Apakah putra-putri itu bisa melanjutkan proses belajar di sekolah-sekolah tersebut, ataukah tidak? nah dengan demikian ini juga menjadi uh, sebuah track record karena perlu adanya pesuaian, penyesuaian ya. penyesuaian individu terhadap progres pembelajaran manakala misalnya dijumpai siswa ini memiliki kebutuhan khusus otomatis para orang tua juga harus menyadari bahwa menjadi lebih baik putra putrinya juga bisa di berikan kesempatan untuk belajar di sekolah yang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, memiliki sarana-prasarana sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Sehingga tidak bisa dipaksakan. Dan orang tua juga tidak bisa memaksa. Sehingga apa? kembali lagi nanti adalah putra putri yang akan menjadi korban. Nah, Ini harus dibedakan. Ya, sudut pandang, soal penerimaan peserta didik melalui assessment, diagnostik, ini menjadi sebuah kewajiban. Baik bagi guru, bagi sekolah, bagi siswa dan orang. tua. Lalu langkah selanjutnya yaitu soal bagaimana persiapannya. Nah, orang tua tidak perlu cemas. ya Perhatikanlah apakah putra-putri Bapak Ibu memiliki kematangan yang cukup ya, untuk uh, apa ya, siap menerima sebuah pembelajaran di sekolah. Artinya kesiapan. Sekolah tidak sama dengan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Nah ini ini perlu uh, dikaji kembali, perlu dibedakan, sehingga ada ruang-ruang khusus untuk membahas soal itu. Nah, pelajari tentang kesiapan sekolah dan Berikanlah dukungan atau motivasi kepada putra-putri atau peserta didik, sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilannya. Pelajari juga tugas-tugas perkembangan pada anak usia. Amati, apakah mereka mampu tumbuh dan berkembang. Ini secara menyeluruh di semua area, sesuai dengan usianya. Jika iya, ya tidak perlu khawatir jika tidak mungkin perlu mencari tahu cara-cara yang tepat untuk memberikan stimulus perlu strategi cara-cara baru yang bisa diterapkan sehingga uh, dalam hal ini melayani kepentingan peserta didik itu lebih diprioritaskan jadi ini soal kematangan dan soal kesiapan putri, peserta didik daripada bapak-ibu sendiri. Nah, menjadi lebih baik ketika proses wawancara itu, para orang tua harus terbuka, harus terbuka, memberikan ruang eksplorasi pada proses diskusi itu, sehingga persepsi orang tua dan persepsi sekolah terhadap cara pengasuhan, perhidikan terhadap uh, putra-putri Bapak Ibu ini bisa uh, tampil apa adanya. Artinya apa? Tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Ini menjadi alat. Oleh sebab itu, kesempatan wawancara ini menjadi hal yang memiliki nilai progres positif. Artinya bisa digali banyak informasi tentang calon peserta didik tersebut. Nah, bentuk tes masuk serta kualifikasi yang ingin disaring oleh sekolah sebenarnya menunjukkan hal-hal yang dianggap penting oleh sekolah, hal-hal yang dianggap memiliki relevansi yang tinggi. Karena apa? Ini berkaitan dengan iklim sekolah serta cara belajar, gaya belajar yang diterapkan oleh bapak dan guru di mereka sedang pelaksanaan progres kegiatan pembelajaran di kelas sehingga apa tujuan pembelajaran yang uh, ditetapkan ini bisa dicapai dengan mudah sehingga apa tidak ada uh, hambatan yang benar-benar signifikan artinya signifikan hambatan ini adalah hambatan mengganggu yang destruktif pola nah ini ini harus diuraikan uh, lebih lanjut nanti karena tidak bisa serta-merta kita memberikan Peserta didik, ya, ini pada sekolah A atau sekolah B atau sekolah C dengan segala yang mereka miliki, artinya tetap harus kita perhatikan adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbang. Nah, ini perlu diambil sebuah refleksi. Refleksi ini berlaku bagi orang tua, juga berlaku bagi... Bapak Ibu guru sendiri juga berlaku bagi sekolah. Nah, yang menjadi menarik terkadang itu ada keinginan, ya ada keinginan, atau ada keterpaksaan sehingga orang tua terkadang memiliki pandangan bahwa anakku harus sekolah di sana, anakku harus sekolah di sini. Nah, ini nggak bisa, tetapi harus diperhatikan kemampuan daripada putra Bapak-Ibu. -bapak. Bahkan di awal dilakukan assessment di Agusti ini menjadi berarti. Jadi bukan soal standar berjahat risiko, tapi lebih kepada bagaimana memunculkan kontraprestasi yang ada dalam siswa tersebut. Nah, jadi seperti itu, kira-kira gambaran seperti apa tadi yang kita uraikan soal pes masuk di sekolah dasar. Semoga bisa menjadi pandangan, semoga menambah pengetahuan dan kekuasaan Bapak-Ibu semua. Salam inspiratif.